Langsung aja kita lompatkan, lompat, kan? Lompat, cim. Gimana, gimana oh, dong, gue? Gimana, yo what's WhatsApp Mamen Maben Mader. Lebat mager gue, gimana nih kabar kalian sehat semua, Pak? Oke, okay, okay. sehat semua. Oke langsung aja kita ingin main game Roblox di mode material Dester survival Oke kali ini gue main bersama adik gua. Ini dia orangnya Ini oke okay. Jadi jadinya itu uh, kita tuh kayak harus bertahan hidup gitu Bertahan hidup Wow dia botak adek gue botak coy botak adek gue anjir putih kalau gue diketimpa ini ya nih ponkop <laughs> anjir sobat sultan anjir jangan, jangan jatuh oke okay, langsung aja next map ski tower oke okay, kita ke ski tower oke okay, langsung aja kita ke atas boy oh, ada air. iyalah aku tahu. Oh, ini namanya Bencana kayak okay. kita tuh uh, bencana kita harus bertahan hidup gitu ya kan Jangan lu bencana nyari mati gitu Malah kan nyebur ke laut Jangan-jangan Lihat okay. jangan. Okay. aja kita ke atas Gogo go, go, go. go, go, go. Oh, Punya mobil aja gimana menaiknya lah Astaga punya mobil nggak tuh oh, anjir dikipalat gatuh Nini nih kira-kira gua kalau lompat dari sini mati nggak ya guys mati lo, Ka ya nih oh, guys mandibadu yuk Oh gua di atas guys di yo uh, enggak tahu, aja. flash enggak tahu flash aja flash-flash kalau salah petir gitu ya kan okay. kalau petir mam what the Fuck. Menjil, menjil ini, woi, palatnya mana ini, woi? Martin anjir, Martin. Ada Martin. Oh, bukannya Aduh, bukannya ini nih banjir ini mah, coy. fuck, fuck. Nah, mm. Darah gua enggak, guys. Gila enggak ada otak. Woi, gimana? Ha. mati anjir badan gue hilang gue ya nggak seru gue oh, guys Beset. sultan guys ada sultan guys ada yang anjir robak anjir tinggal segitu enggak tuh anjir kita kedua enggak. anjir kita nah, ada yang makan anjir oh, ini. oh makan cuy anjir sultan oh, bagilah anjir Semuanya pakai Robux nih, gua pakai Robux nih ya. Nope. <laughs> glass official, official, apa sih? gitu Oh, ini ini berarti namanya glass kan? Glass itu kayak kaca gitu ya kan? Oke, okay, kita aja unfriend aja ya, unfriend aja. kita. kasihan dia tuh uh, mau masuk hey, Youtube gua <laughs> Hey That's YouTube pretty good itu itu Ini, iya ini Bukan ini Gua ketibaan kelapa <laughs> ini, ini kuburannya <tipas> Kuburan ini guys Astaga ini kayak <tipas> But... <tipas> Alangkah indahmu Merah kuning biru Woi anjim <tipas> Kaget anjim anjim ya Elah Keseret terus dan itulah ya udah jadi dan... ya. Ah Ela, ah bob -bob -bob Mati kok jatuh anjir lah, gue nggak tahu itu bolong. Astaga itu, guys. Wah kita lihat pemandangannya di sini. Wow, wow besar besar guys. Oh bentar-bentar guys tuh oh, sini sini. Oh, <laughs> oh guys mencau, guys seru guys. Itu bobo api anjir bang, bobo api apa, bang? Uh, seru. Matir, terus. Bumrak. Banyak. seru, guys! Hai, hai, itu orangnya Anjir curang dia hai, hai, hai, hai, hai, Oh, gue, eh, ah, anjir anjirnya ada yang selamat guys banyak banget yang selamat banjir pada hilang semua anjir Aduh kena damage Kschut, Jat -jatuh. anjir gue cuma turun dong gue belakang langsung kutrak. apa sih oke okay, guys yang ketiga nih guys oke okay? di ah, anjir tempat tadi lagi glass office jatuh. Dia goblok. Iya, dia jatuh jatuh sih. Bambang, mendingan di tengah-tengah gue dari Iya, dia dia jatuh mati jatuh sih. Iya, dia jatuh sih. Iya, dia jatuh sih. Iya, dia Anji ini anak dewa ini. <laughs> Banjir sudah mampus Kisah. kau. Gila. Widi anjir lah. Iya ya, gua gua ada ramah si. anjir. Berak. Si darah. Wih oh, Guys makanya subscribe guys biar gua dapat balon woi. Gua mau beli balon anjir. Nah, banget. Ya iya belilah. Volkanik ke gunung guys, oke guys kita ke gunung guys. Wah guys ada yang mati guys banyak. Ua ua ua ada yang ua ua ada yang... Oke katanya kena damage guys. Kita ke sini guys kita coba guys langsung aja kita lompatkan lompat jim ini gimana nih lompat woy gimana woy naik naik ke puncak gunung tinggi nggak tinggi banget ini goblok ini bilang bunca naik ke gunung mantap guys kita foto dulu guys di sini Bambang. Oke guys, kita foto. Itu ngapain cewek gua corong? Cewek. <sukil> <sukil> <sukil> <sukil> Wajalah. Wajalah. Wajalah. Guys, kita foto dulu guys di sini ya gacuy. Ini, ini namanya hebat ini Roblox paling hebat, game paling hebat. itu iya gue tahu darahnya oh menang guys gila Izi angleg dia guys miskin no darah gue lihat buset gara-gara ngebelain lu doang buat mm, buat ke gunung angin see you next time good bye peace ciao <tuh>